Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, let's learn dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube kesayangan kalian Diva TV yang akan terus mengabarkan informasi terbaru dan kabar baik seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Ke kabar pertama kita awal dengan kabar spesial dari Ayah Kejora Yang mana memposting foto terbarunya nih setengah jam yang lalu Wow, Masya Allah banget ya Ayah Kejora makin hari memang tambah fresh banget ya Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik untuk Ayah Kejora Dari postingan ini pun persahabat Ayah Kejora menuliskan sebuah kalimat caption dengan bahasa Sunda Langsung gercep ya Menantu Papa Bilar ini baru saja berkomentar di postingan ayah kejora dengan mengatakan artinya apa pak wow nggak tahu ya tentunya papa bilar artinya caption yang dituliskan oleh ayah kejora aduh ini papa bilar ada-ada aja nih persahabatnya masya allah mudah-mudahan keluarga besar Leslar ini selalu bahagia selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik amin kemudian persahabat kita simak juga di kabar berikutnya ini ada postingan sebelumnya dari Papa Bilar yang mengunggah sebuah postingan foto di Persahabatia, siswa SMA asal Tangerang Selatan terpilih menjadi calon pas Kibraka. Wow, iNews ID nih, selamat ya buat Isra.Masel, kata Papa Bilar. Dan di sini juga persahabat ya, instrudet Marcel ini mengunggah sebuah postingan dari Papa Bilar di repost kembali dan ada sebuah kalimat ucapan terima kasih Om. Wow persahabat ya, Papa Bilar sudah dipanggil Om nih. <laughs> ini sigil banget Masya Allah. Tetap kita selalu mensupport yang terbaik ya untuk idola kita. Postingan ini pun di repost oleh akun Leslar and Skarsik. Kita simak juga nih persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Om Bilar tapi mendinglah dipanggil om Lah mimin kemana-mana dipanggil ibu Jarang yang manggil teteh Berasa tua banget eh, Emang udah tua sih <tuh> Ya Allah bolehkah aku menolak tua Aduh Masya Allah banget ya Emang fanbase Leslar juga ini luar biasa banget ya Selalu kompak dan solid Bangga banget Dan pastinya selalu happy menjadi bagian dari Leslar lovers Kemudian sahabat kita mampir ke postingannya Ibu Harsiwi Ahmad yang merepons unggahan dari Indonesia ada postingan Abang Fatih yang sangat lucu dan bergembang kata Oma Siwi BBL adalah kesayangan Oma Masya Allah kesayangan Ibu Siwi nih Abang Fatih kalau wajah Abang LG ini cocoknya kasih caption gimana ya ekspresi aku ketika titik titik titik tulis di kolom komen yang versi kalian yang paling kreatif mimin repost tuh persahabat ya wow kira-kira apa nih caption yang pas saat ekspresi abang L seperti ini banyak sekali nih persahabat ya tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Alif Hongkong mengatakan ganteng aku katanya tuh wow masya allah banget ya pokoknya baby L emang ganteng banget sangat menggemaskan dan lucu pastinya. Berikutnya para sahabat kita juga mampir ke postingan terbaru dari Bang Lintar Wow terpantau ya Tim Leslar Entertainment ini sedang berada di bandara Wow ini sepertinya bakal ada kejutan yang akan kita dapatkan. Bismillah para sahabat ya kemanapun, semoga selalu sehat dan selamat sampai tujuan kita doakan yang terbaik yuk sama-sama buat idola kesayangan kita mudah-mudahan segala urusannya ini selalu dimudahkan kita coba simak dan perhatikan cedukan vitamin dari Papa Bilar wow, dirangkul aja tuh Bunda Lesti sama Pabil Masya Allah, sekarang persahabat ya, tim idola kesayangan kita otw keluar negeri sepertinya Masya Allah doakan yang terbaik apapun itu, kita selalu mensupport dengan tulus untuk Lesti dan Bilar Momen ini pun direpost oleh aku sental putian skor Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Bismillah, lancar perjalanan dan selamat sampai tujuan kemanapun itu Amin Hingga banyak juga nih komentar dan respon yang diberikan Dari Hartini Ahmad mengatakan Bismillah, warga Konoha liburan online lagi Wah, Masya Allah banget ya Pasti kita dibikin happy sekali oleh idola kesayangan kita yang selalu membuat kita bangga dan selalu bahagia pastinya. Dan kita juga mendapatkan info nih para sahabat. Bahwa Papa Bilar dan tim itu otp ke Paris malam ini juga. Ini diinfokan dari Lesti Bilar underscore video. Disimak di kalimat caption yang dituliskan. Yuhu liburan ke Paris guys. Mimin penasaran memanjat menara Eiffel nyampe sana. Wow. <laughs> Bismillah, ya Alhamdulillah. pun